Baik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu sayyidina wabarakatuh Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Alamsadi di sini dalam kolam jaya teman-teman. Semoga kita semua dalam tetap dalam lindungan rahmat dan uh, lindungan Allah subhanahu wa taala. Di tangan saya sudah ada dua adaptor satu ampere dua belas volt. Kita tahu adaptor itu adalah uh, penurun ya ini penurun tegangan 0 dan atau positif dan negatif atau 0 volt dan ini 12 volt begitu 0 dan positif nah bisakah ini digabung menjadi satu dan menjadi uh, power supply simetris jadi ada 0 ada CT ada eh, ada positif ada CT ada negatif oke okay? Mari kita coba, bisakah seperti itu? Baik teman-teman ya. Uh, komponen utama yang harus ada itu jelas dioda, ya, dua dioda satu opera di sini. Kemudian menyetabilkannya dengan elko, saya di sini menggunakan dua kali elko 100 mikrofarad 50 volt. ya Kemudian kalau LED ini hanya indikator saja tapi tetap dibutuhkan. Resistornya ini 1K kurang lebih. Kemudian ini jack DC. Ya, jack DC uh, kita, uh, kita cek ya. Yang dipakai yang mana saja seperti itu. Yang dipakai itu adalah yang ini. Yang ini adalah ground yang ini adalah positif. Yang yang belakang itu adalah dengan yang tengah Yang ini dengan yang tengah ini Oke okay. Kemudian Yang ini Yang samping ini adalah untuk yang ground yeah. Oh ini kena nyambung ini ya. Oke okay. Kemudian di sini kami sudah menyiapkan. Oh ya, yeah, ini kita cek ini adaptornya yang di dalam ini adalah positif. Ini di dalam positif, yang luar ini negatif. Ya, yeah. oke okay, positif negatif di dalamnya positif, ini negatif. Kita akan cek dulu, kan? Cek dulu ya, teman-teman. Ya. ya, untuk memastikan, ya, kita cek. Teman-teman bisa lihat di avo-nya. Oke. oke kelihatan ya avonya ya ya avonya suka tiduran oke eh, ini kok harus ya tegangannya cek dulu yang belakang positif jelas ya oke yang tengah ini negatif oke kelihatannya 12, sekian ya dan kalau dibalik ini akan menghasilkan negatif. Ya, atau min. Oke. Okay. Berarti yang kita pakai yang ini. Yang depan dan tengah. Yang samping tidak kita pakai. Oke, okay, langsung disoder, teman-teman. Saya sudah menyiapkan ini, PCB. Ya, teman-teman, jadinya seperti ini. Oke, ini disebut juga converter, ya. Seperti itu, jangan lupa converter namanya. Pengubah begitu. Yes. Saya akan nyoba dulu, ya. Tanpa ini, tanpa indikator dulu. Nyoba dulu tanpa indikator. Oke. Akan lihat di avometernya. Mudah-mudahan avometernya ini kelihatan ya. Oke, setting ke DC semua kelihatan ya. E, coba satu-satu dulu ya, satu-satu dulu yang. Yang pertama, yang sebelah sini dulu. Yang min dululah. Uh, min. Ini min ya. Nah, Oke, okay. coba dulu. Kalau di sana min, berarti ini benar. Coba dulu, yang sebelah kiri dulu. Oke. Okay adaptornya ada dua satunya jatuh ternyata oke dua-duanya akan saya tancapkan bisa ya dua-duanya menyala teman-teman oke saya tancapkan bismillahirrahmanirrahim Tancapkan satu dulu. Tancapkan satu. Sudah ada. Sudah mendetek. Tancapkan keduanya. Bismillah. Ya. Oke. Jadi setengahnya tidak nyampe. Nah, kenapa kok bisa naik turun begitu? Ada apakah gerangan? Apakah karena avo Kalau memang karena avo ini, maka kita akan coba. Oke, yang ini pakai yang kecilan. Ya, ya avonya, oke, okay. oke, okay. avonya saya akan coba balik dulu keluar minnya, enggak keluar min, oke, okay. yang sebelah dulu juga. Oke, okay, yang ini coba dibalik. Gak, min. Oke, oke, coba dulu pakai yang ini, avometer yang sebelahnya, sebelah kanan. coba cek dulu ya floating ini namanya floating nggak mau diam kemungkinan memang avometernya ada bermasalah belum dikalibrasi atau apa oh diam ya bagus berarti memang yang ini yang bermasalah ya tuh diam teman-teman oke okay. Ini berhasil ya. Berhasil. Oke teman-teman. Ini sudah saya sambung dua-duanya. Cuma yang negatif saya sambung dengan ini. Yang positif saya sambung dengan yang ini. Oke sip ya. Ya, Saya penasaran dengan ini. Kenapa tadi kok tidak diam seperti itu ya. Coba dulu pakai ini ya. Ini ya Saya sambung begini, coba dulu. Mungkin, oh, mungkin karena ini kurang nancap, teman-teman. Ya, Coba dulu, saya buka yang sebelah. Maaf, tidak, saya uh, kamera tidak saya kebawahkan karena memang agak sulit, ya, tempatnya. Oke, ini ya, saya tancapkan ke sini. Ini, saya tancapkan ke sini kemungkinan ini ndak mau di ya karena kurang-kurang ini ya Hai jepit buayanya kurang ngecep kayaknya ya Hai saya reset dulu ini teknik mereset ya ya memang betul. avonya berarti ya ya ini habis dipakai praktek. Oh iya ini, ini avo yang memang kurang sehat, sudah ada tanda merah lupa saya. Coba ya kalau pakai avo ini kan enak ya tadi ya teman-teman ya. Uh, saya akan coba pakai avo yang ini. Tukar avo, itu ceritanya. Ini sudah saya tandai sebetulnya. Kok masih ada di sini nih ya? Seharusnya di, disimpan dulu. Oh. Seharusnya disimpan. Oke, okay. pakai avo yang ini coba Bismillah Loh, pakai avo yang ini enak Loh, lihat-lihat ah. <laughs> Berarti ya memang ini benar teman-teman Ini avo nya sudah ada tanda merah ya Sudah saya tandai uh, Bermasalah ya Ya, saya tandai lagi teman-teman Oke, okay. berhasil ya teman-teman ya. Teknik menjadikan dua adaptor itu Simetris begitu, jangan rusak lah error. Begitu error itu, walaupun intinya sama ya, error oke teman-teman. Ya bisa ya, berarti ya oke. Gimana cukup ya untuk indikatornya di video ini? Nggak jadi dipasang. Ah, yang penting ini sudah jelas bisa ya converter ya seperti itu oke okay. sekian dulu teman-teman ya. uh, saya ucapkan terima kasih jangan lupa like share dan subscribe mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata salah ucap semoga yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih Bila wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh